Halo guys, welcome back to my channel. Wow, lihat guys, di sini ada Godzilla dan King Kong. Oke okay guys, kita mulai rakit. Wow, kita mulai dari yang mana ya? Dari King Kong dulu ya guys. Wow, lihat guys, di sini ada King Kong keren banget ya. Oke, okay, kita taruh sini. Sekarang kita akan merakit tangan King Kong guys. Kita mulai dari tangan kanan. Oke. Okay. Ini dia guys, tangan kanan sang King Kong. Oke, okay, kita pasangkan tangan kanan. Oke, okay, tangan kanan sudah terpasang. Sekarang kita akan memasangkan tangan kirinya guys. Oke, okay, let's go. Ini dia guys, tangan kiri King Kong. Oke okay guys, kita pasangkan, let's go. Wow, tangan kanan dan tangan kiri sudah terpasang Sekarang kita akan pasang kakinya guys Let's go Ini dia guys, kaki kiri Oke, okay, kita pasangkan Wow, lihat guys, kaki kiri sudah terpasang Sekarang kita akan pasang kaki kanannya guys Ini dia guys, kaki kanannya Oke okay guys, kita satukan Wah, wow, lihat guys Kedua kakinya sudah menyatu Wow, terpasang lengkap guys Ini dia King Kong School Island Wih, yeah. keren banget ya Mantap, kita lanjut ke Mega Godzilla Let's go Oke, okay, kita lanjut ke Mega Godzilla Wow, lihat guys, keren banget ya Oke, okay, kita mulai dengan memasang kedua kakinya dulu guys Kita pasang kaki kanan Wow, ini dia guys, kaki kanan Meka Godzilla robot Oke, okay, kita pasangkan Oke, okay, Godzilla sudah terpasang Kita akan pasang kaki yang ke kedua Kaki kiri, let's go ini dia kaki kiri Mega Godzilla Oke okay guys kita pasangkan Wow kaki kiri sudah terpasang Sekarang kita akan pasang kedua tangannya guys Tangan kanan dan tangan kiri Ini dia tangan kanan. Oke okay, kita pasangkan Wow lihat tangan kanan sudah terpasang Sekarang kita pasang tangan kirinya guys ini dia guys, tangan kirinya Oke, okay, let's go Oke, okay, tangan kiri sudah terpasang Sekarang kita tinggal memasang bagian ekornya Ini dia guys, bagian ekornya Oke, okay, kita pasangkan Oke okay guys, ekornya sudah terpasang Wah, wow, sudah jadi guys dalam ini, dia Mega Kajilaki. Uhuh. Hey, keren banget ya, guys! Mantap, good job! Oke, okay, guys, Kajil, dan King Kong sudah terpasang. Mantap, guys! Oke, okay, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye!